kesyirikan adalah kedualiman terbesar yang dilakukan manusia. Pun kesyirikan adalah kegelapan dan penyebab bencana bagi manusia. Dan di antara bencana yang diakibatkan oleh kesyirikan adalah terhapusnya pahala amal soleh dan tidak diterimanya amalan-amalan pelaku kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, Sesungguhnya orang yang mempersukutkan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang dolim itu seorang penolong pun. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman. Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik adalah benar-benar kedoliman yang besar. Ibnu Kathir berkata, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu ketika seorang hamba bertemu Allah dalam keadaan berbuat syirik. Oleh karena itu, kami nasihatkan kepada siapa saja yang masih melakukan perbuatan kesyirikan, hendaknya segera bertobat kepada Allah Ta'ala sekarang juga, agar Allah Ta'ala mengampuninya dan menerima amalan-amalannya, sehingga dia terhindar dari kerugian di dunia dan akhirat.